Balik lagi di video kali ini. Di video kali ini, kita mengundang salah satu preman kampung keras, ya kan? Hmm. Keras, pemegang masih kecil, hmm, tapi batu kali otaknya. Semalam kami dibegal Makanya, hari ini dia kami undang. Ya, ya. Karena kalau kerasnya kan yang keras harus datang ke sini, lah pokoknya yang keras. Ayu datang, menurut kalian yang kelas datang ke sini, podcast kami. kasih kasih aja ya kan? Oke, okay, kita undang dia bocil preman preman kampung lah, sini bang, ini bang, jaman dulu apa kayaknya? Tumbuh kenapa Oke, ini dia, ini dia teman-teman ya, ini preman, preman kampung duduk-duduk dulu bang, sini bang, kipas dulu duduk bosnya, kipas mana, bang, abang bisa jadi preman itu kegerabah? Kerapalah? Gak gak kerat, uh jadi dia jadi preman itu gak gara keras intinya kalau ten mau jadi preman harus keras katanya sini bang udah nggak apa-apa bang aku takut tahu jadi nggak apa-apa kau siapanya anak ya, buah anak buah sejak kapan kau mau kok disuruh nggak berani dia dia preman sini salam dulu ya bang biar gak selek bang ini kawan aku bang Radit salam dulu dit kok.. Kau... Woi, jadi bang. Ceritanya gini bang. Semalam kami jalan-jalan kok abang begal gitu bang. Ya, jangan jangan gicelah. Oh, jadi we. Kalau kalian jumpa dia jangan gelece ya. Kalau kalau nggak mau dibegal ya kan. <coughs> Rekaman batuk <coughs> Tengoklah abang ini. Bawa kacamata. Kacamatanya hedon. Pecah-pecah bawa tas ini isinya apa aja, Bang? Jangan, Pak. Buka. Buka boleh, Bang. Enggak boleh. Ada iPhone. iPhone. Uh, gila. Orang terkuat di bumi HP-nya iPhone, Guys. Gila ya. Hmm. <laughs> Kenapa, Bang? Ini ya bang? <laughs> Ada monyet. Ada monyet. <laughs> Ada iklan, weh. Udah, Bang. Kok sekarang yang dikeras di sini bukan Abang lagi, Bang. abang? Aku. A <laughs> dengit dong, dengit bang, aku mau pegang di sini bang, jadi semenjak bang jadi preman dapat apa aja bang? kereta drak kereta drak, ya. uh, hasil apa bang? Ha? nyolong, Enggak. jadi? Oh, aku uh, apa bang? jual baju jual baju <tik> preman, preman. <tik> jadi teman-teman walaupun preman dia keretanya hasil jual baju hmm halal kan? bajunya dari mana? <tuk> ngolong? iya oh, bangsat juga kau oh, kan kau kali kau emang preman gak ada guna nih Beraduh, iya iya bang ya. tanginu, gitu. udah, aku sebenarnya nggak berani bang tapi kau udah ajak yuk lah tengok nih weh, kalau dia menang dia aku kasih 1000 Jatuh, dua, tiga Ih, keras sekali <tuk> Apa tuh Iya, udah, bang. Salah bang. Keras sekali, ya, bang. Abang, dia jadi siapa, bang? Kalau kayak gini, bang, bisa pot gini dari dia jadi siapa? Orang gila tadi bawa parang, jadi aku jadi tetang. Yang betul, abang. Abang ini kalungnya beli harga berapaan, bang? Berapaan? Berapaan? Berapa juta? satu miliar gak ada jumlahnya, oke oh, <laughs> <Okay>, we, <coughs> kalah kan sekaya apapun tahu nih satu miliar titanium, ada cincinnya, jadi semenjak jadi preman ini bang nggak ada lah yang berani sama bang ya kan, gak ada satu pun enggak ada, Aku awak gani. pun takut nengoknya, Oh berani? berani, berani nanti kita kena ajar ya kan datangnya anggotanya, uh, mati biasa. enggak tahu udah berapa, hah? mau tahu bang? polo keras keras polo liar, tuh, cuma kita. anggotanya udah ngalang ngalai, kampung awak juga. Kalau orang keras begini lawe. Jangan kampung kota aja. Mm. Kota kalah lima ya. Abang ini memang, ini kok kacamatanya bisa rusak gini bang, butut kali. Banting adikku tadi. Oh dibanting adikmu. Iya sepak dan nangis dia. Kajar ngajar adikmu, kenceng kali kau oh, bang. Kalo apa ya celon mata jaganya. Nampu-nampu jadi bilang, mama, mama Hmm, preman kok ya kan bang? Jadi abang ini untungnya jadi preman apa lah? Semalem kami dibegal begal Biar aku habis gopek sama abang Gop? buat aku aku gopek orang kaya gini yuk. Iya semalam abang bilang minta gopek untuk dibombon dua kan? Ngosong ngomong, iya Gwet nah, aku ya? Habis hmm. ganti bang, gak mau aku Hahaha, <laughs> malus sih Kenapa malus, benteng tengah abang <laughs> preman? Kira aku berani? Hah? ada siapa nur nur saya enggak abang ini preman dia jadi siapa udahlah kok dia banyak tanya aku abang nggak tahu aku nggak tau apa ini topeng apa Deming -deming. udahlah bang jadi pegang pegang mahal nih puluh ribu puluh ribu <laughs> jadi bang aku mau bertanggung jawab lah bang abang mau minta maaf aku masuk kantor polisi kantor polisi pada banggil jadi abang kok mau minta maaf nih enggak apa mau kupukul bang sini bang? nyah! wis gila. takut takut. tanya dulu. anak parit itu. jadi kenapa? nggak tahu incaran lo. ayo. mampu dah bang. abang kira aku berani mah bang. hah? nggak tahu. tanya aku. nggak jantung. tanya aku. ini anak buah sejak kapan? hah? zaman dulu. ini masih pasti. oh anak bondoknya pasti doang. iya. enak alih lah bang. Ehehe. Oh. Uhuh. Kata udah dicur enggak di, dicuri bunyi pasti dah. Jadi ini Abang kami undang ke podcast kami ini enggak ganggu Abang kan? Hmm. Wilayah wilayah Abang aman enggak? Hah? Wilayah Abang. Enggak. Kenapa? Geger Abang rusuh? Enggak. Jadi? Kebanyakan cewek. Oh, banyakan cewek gila. <laughs> <laughs> gila wilayah baik cewek enggak. anjir. Berdikah gua cewek tahun satu dua. Goblok dah. Enak kali, Bang. Jadi cewekmu berapa, Bang? Berapa? Mesti diputus saja. Duetuju. Mesti diputus saja. Harus putusin. kasihin kali muka jajel lek. Preman <laughs> gak, cewek. Oh iya bang. bang. bang. Hmm, tobat. Tobat kit. Bang, intinya gini bang. Cewek-cewek <coughs> itu maunya sama orang baik, nggak kayak preman. Ini preman tak nih. Pangkasannya hedon. Eh hedon. <laughs> cemek, cemek. Mamutnya mau dilapa, cemek ya. Marah oh iya. bapak kamu. Oh iya. <coughs> mau ngececek ya bang, jangan serius kali minta maaf lah dulu bang Enggak lah salam dulu minta maaf ya bang nggak, nggak boleh maafin lah bang kok nggak kasih duit aku udah nanti ku kasih duit lah siapok cash berapa bang minta berapa bang minta aku mau beli ram gini kalau bisa gue Insya Allah bang mainannya ku kasih mainan jadi udah bang minta maaf dulu dimahapin kan iya kan iya lah iya lah jadi bang aku ini enggak seneng kali nengok muka abang mau abang apa Nah, hey! <laughs> beri kali jangan pukul-pukul meja lah bang. Pecah bang ah pecah lah meja puh jangan uh. gitu Bang udah kau diam aku yang introgasi dia udah oh. kau sana main eh main dia bukan anak kecil ya udah kau diam Ular, kau berada. Bang Komen lu. aku aja, Bang. Mukanya pun kayak gini. Heh. <suluh> solo lah, Bang. Nenu, pecah Kecam meja aku, Bang. Kok. Belum ud pecahnya. Udah nanti aja, Bang. <susuk> Dari clip jangan Kan kan gitulah, Bang. Enggak boleh gitu, Bang. Penjaga terlalu cantik. Bang. Jadi kalau <susuk> Abang ah, ah. udah jadi bodyguard, aku mau ngapa? Bodyguard Bodyguard penjaga mengawal. <tif> ini Ini pasnya gak bener. Bang, nggak bener. Kokpol Bang, e, katanya. Oh, kok. Anak buah apa tuh yang Bang? Kok gaji dia berapa, Bang? Tadi gaji. Bang? gaji? Ah. kok enak kali kok nggak gaji. Gaji daun aja. Daun gila. Berbun gaji. ini enggak ada otak. Nyana buat pinget gaji mereka sih daun. pasti doang. Ini ada otak. Eh, kok nyari geletak aku Apa Bang? Oh, apa Bang? Terjeng. Abang enggak tahu aku punya jut ayam. Ha? Ha? Apa Bang? Abang kira aku takut. Aduh, udahlah Bang, enceng. Ceng ceng Lari gak oh lari kau. Lari kau. Lari kau. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini menghibur Anda dan kita berjumpa lagi bersama preman besok hari. Semoga selalu untuk menonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur dan memotivasi Anda agar tidak menjadi preman kecil. Preman kecil ini tidak baik, tapi boleh. Karena preman kecil ini adalah Hmm. Aduh. Ketenggang. Hmm, Gila gitu Bang. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. aduh. Wow, Ngeri kali bang ini. Oke, terima kasih ya untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu like ya kan untuk bantu video kami Biar kami pun semangat Dan kalian mendapatkan video-video lucu dari kami semuanya Terima kasih, salam and goodbye